hal-hal yang harus kita perhatikan dalam uh, membuat lubang kancing. Nah, itu yang pertama. Nah, ini dalam uh, benangnya itu harus yang gambar kayak seperti kancing itu. Nah, gambar seperti kancing sesuai dengan titiknya ya. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini uh, bagian atasnya itu nah itu Gambarnya itu harus sesuaikan dengan yang ada kayak gambar, uh, kayak gambar lubang kancing gitu ya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya. Nah, ini langkahnya itu yang kelima. Nah, ini untuk bagian langkah. Nah, ini bagian ketegangan benangnya. Bagian ketegangan benangnya itu dia hampir mau ke angka dua, tapi belum ke angka dua selanjutnya kita ganti sepatu yang untuk bagian membuat lubang kancing ya nah ini sepatunya seperti ini cara memasang benang pada merek mesin jahit singer portable 2282 nah ini caranya kita masukkan dulu benangnya ini nah kita masukkan setelah itu ada penutupnya seperti ini agar dia nanti nggak keluar keluar. Nah kita tutup. Selanjutnya ini benangnya kita arahkan ke sini. Nah rekatkan ke situ, direkatkan situ, baru ke sini. Nah di sini harus benar-benar ya. setelah sudah direkatkan ke bagian bulat itu. Nah, ini kita ikuti yang ada bagian di bawahnya ini. Hmm, bagian bawahnya ini nanti sangkutkan di situ. Nah, seperti ini ini benangnya kita ikutin. Nah, kita rekatkan lagi. Nah, di sini. Nah, ini kita rekatkan setelah itu kita turunkan nah nanti masukkan ke uh, dalam sini ya masukkan ke dalam sini kalau sudah dimasukkan ke lubangnya nah ke lubang ini nah nanti itu kalian masukkan ke lubang jarumnya lagi ya nah ke lubang jarumnya, nah ini jarumnya itu ngadep ke kita ya, lobangnya itu ngadep ke depan kita, nah jadi beda dengan jarum yang menggunakan kaki, nah jadi uh, jarum portable ini dia hadapnya ke kita untuk merek Singer 2282 ini, nah seperti ini dia lubangnya, nanti kalian masukkan lubangnya terus sesudah itu nanti tinggal kalian ganti untuk uh, sepatu kancingnya ya Nah, langkah selanjutnya kalau misalnya kalian nggak tahu cara ganti-ganti sepatu yang untuk di, di mesin jahit portable singer ini Nah ini caranya nih bagian uh, belakang itu untuk naik turunnya Nah ini bagian belakang untuk naik turunnya Nah selanjutnya Nah ini kita lihat dari samping ya untuk cara melepaskannya itu Nah bagian belakang itu kalian tarik secara pelan Ingat harus pelan-pelan ya Nah Kalau kalian buka gitu dia lepas Nah nah ini ya Yang di bagian ini Nah kalau kalian mau pasangnya lagi Misalnya mau ganti Ganti sepatu yang lain juga sama Seperti itu Nah kalau kalian mau pasangnya lagi Itu pastikan Sudah lurus Yang bagian kayak ada kawatnya gitu nah terus yang bagian belakangnya itu kita turunkan nah kalau dia sudah pas nanti dia berbunyi seperti klik gitu ya klik itu dia nah seperti ini nanti dia uh, seperti ini ya nah nah ini sudah klik nah kalau dia sudah klik itu dia pasti nah seperti itu dia naik ya Langkah selanjutnya itu, nah, yang bagian belakang kancing itu, nah, ini jangan e, seperti ini. Nah, kalian ambil e, contoh kancingnya itu sebesar mana, terus kalian taruh di belakangnya itu. Nah, seperti itu, ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau gesernya, tinggal tekan itu, ya. Tapi harus pelan-pelan. Nah, ini cara untuk masukannya itu. Ini contoh kancing saya. Nah, ini pelan-pelan. Ingat, jangan sampai patah, makanya harus pelan-pelan. Nah, kalau kira-kira sudah pas, nah sudah pas, itu hasilnya seperti ini. Nah, dia tidak bergerak. Nah, kalau sudah pas, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Nah ini yang ada tulisan push itu Tulisan push itu kita turunkan pelan-pelan Ingat jangan sampai patah Harus pelan-pelan Nah sudah diturunkan Kita dorong ke belakang dengan pelan-pelan ya Jadi harus pelan-pelan Nah ini kita dorong sedikit aja Nah seperti itu Ingat jangan sampai kuat-kuat Nanti bisa patah dia ya Nah, setelah itu baru kita jahit. Nah, ini contoh jahitan. Contoh jahitan lubang kancing saya. Hmm. Contohnya itu seperti ini Nah, ini dia Sesuai dengan ukuran kancing saya yang kecil itu Nah Ini Ini ya Nah Ini kancing saya Nah Jadi, kira-kira seperti itu Nah, kalau misalnya kalian mau uh, Dua kali Misalnya kira-kira belum Membuat lubang kancing itu kira-kira belum tebal Terus kalian bisa Tekan lagi pushnya itu Nah ini Nah kalau misalnya kira-kira Kalian itu uh, Masih tipis untuk lubang kancingnya Kalian bisa tekan lagi pusnya Nah pelan sedikit Tekan ke belakang sedikit Nah baru kalian jahit lagi Nah seperti itu Nah ini saya dua kali ya Dalam menjahit lubang kancing biar dia tebal gitu nah biar dia tebal nanti hasilnya itu seperti ini nah seperti ini dia nah ini dua kali ya dua kali dalam membuat uh, lubang kancing gitu dua kali putaran gitu ya silahkan dicoba